Waktavgir banyak bekerjasama dengan perika-perika bilah yang terulung di dunia Dengan mengeluarkan bilah-bilah yang menarik Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua Semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat ya, Bersama keluarga yang tercinta uh, Nama saya Sidi uh, dan saya adalah Tim Angkebas Thank you Vic, you're welcome Ya, perkenakan waktu gear dia sudah kukuri satu kerjasama waktu gear bersama tematik netline. Ya, kita bentuk sudah kukuri ini mengambil ciri-ciri kukri MK5 yang digunakan semasa barang dingin tahun 90-an. Ya, ke 90-an. Ya, panjang keseluruhannya 42 cm panjang bilah 28 cm dengan mata bila 27 cm menggunakan besi SK85 dari Jepun ya dengan ketebalannya yang suling menirus dari 5 ke 1.4 mm dengan menggunakan paksi yang penuh dalam belakang bilah di asas 90 darjah buat mengukur sebatang api. yang dikatakan bilah bercetak sirung. Ya tapi nampak asahan seperti kisar penurata atau big grind dengan matanya yang cembung. Uh, Paket uh, bungkusan sidakukri ini datang lengkap ya kawan-kawan bersama dengan seutas tali selendang nilon. Ya dengan satu bungkusan aksesoris yang mengandungi uh, sepasang mag force nailis clip. Ya, dengan side uh, screw-nya sekali ya. Ya, Pin tambahan untuk gagang bilah ya. Seutas tali lenyar ya. Dan juga sekeping lencana work time gear Inilah kawan-kawan semuanya uh, Gagang diperbuat daripada G10 Dan dibentuk menggunakan mesin 3D Dan berlekuk yang memberi penggambang yang padu dengan paduan buku jari kerja-kerja ringan menjadi lebih rapi terkawal, ya dan juga seimbang, ya. Uh, disilang uh, gagangnya dengan pelapik biru, ya genggaman pada paruh burung dia di hulu gagang, boleh uh, memusatkan ya daya pemotongan ke tahap yang maksimal kawan-kawan, ya. Uh, memang uh, sarung kukuri ya, adalah sesuatu ya, yang amat mencabar untuk dibuatnya ya, Dengan panjang uh, bilahnya, dengan melongkongnya Wuktaf ya. G telah membentuk lapisan kaedeks dengan membuka celah di atas ya, Buat menarik dan memasukkan bilah dengan mudah ya, dan selamat Uh, sarung kydex ini adalah dwichekatan ya dengan ballistic nylon custom belt loop ya untuk sisipan bilah ya pada pinggang. Eh uh, sidakukuri ini adalah satu-satunya kukuri yang saya ada ya kawan-kawan dan sekadar buat hiburan ya mari kita bandingkan dengan uh, Cold Steel Raja 2. Ya pisau lipat yang berbentuk bilah kukuri. Ya, memanglah tidak sepadannya kawan-kawan. Kalau bandingkan pisau lipat dengan bilah yang berpaksi penuh, ya. Tapi kan, uh, Sirono, eh, kita dapat melihat, ya, kedua bilah ini, ya, sebelah menyebelahi, ya, antara satu sama yang lain, ya. berat bilah 652 gram berat uh, sarung ya 180 gram ya berat bilah bersama sarungnya sekali 820 gram ya kawan, -kawan. dengan muka bilah uh, lebarnya 2 inci Ya, langsung keluar dari kotak ya. ya Sida kukur ini saya kira tidaklah setajam ya uh, memotong angin ya kawan-kawan. Uh, tapi cukup tajamlah untuk kerja-kerja memproses kayu, ya. uh, persiapan uh, buat persiapan makanan ya dan sisa belahan ya uh, kunci-kunci kebun ya uh, atau menyambung kelangsungan kebun, Ya Uh, kali lagi terima kasih kawan-kawan kerana menonton. Uh, kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang, ya dengan video-video ya yang lebih menarik. Terima kasih.